Bom. Wak, kasih yang terbaik Ewok Idi Ewok terbaik Mantap jiwa cintaku pada mutakan berubah Ewok <guruh> Buat <guruh> kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy Di sini sekali lagi aku ucapkan selamat datang beradarku ya Salam kenal dari Bang Freddy Jangan suka sukan guys dibantu like, komen, subscribe-nya juga Biar Bang Freddy Astaga Hijau bisa, kuning bisa sayangku Uh Hijaunya cincin, cincin kena naik nice. Eh uh, eh uh, uh, hijau kuning aduh. Ewok mantap jiwawok. BAM! tambah lagi 395.000 sempet siomay. Yo gay, tekan tombol subscribe gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama budaya, om sosial, damai, sejahtera Beserta kita semua anggota aku Selamat datang kembali bersama Bang Freddy mana kalau bukan guys Di agen, terkuat, di dunia, dan akhirat Astaga Kita gaskan lagi hari ini Brotherku, kita mau Barbar Edge guys ya Di 6.000 guys, selalu aku tinggal 55 guys Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Astaga Cancoe, cancoe Semoga kita dapat yang terbaik hari ini Yuk kita gaskan Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy Di sini sekali lagi aku ucapkan selamat datang beradarku Jangan suka-suka guys Dibantu subscribe, like, komen, dan support terus Kita gaskan Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Kuning-kuning melati baba Mohon maaf guys kalau rada-rada like, guys ya Lagi hujan soalnya di sini guys Hujan petir as naga cepat cebom Wok kasih yang terbaik Ewok Idih Ewok terbaik Mantap jiwa cintaku pada muntahkan berubah Ewok Hey. <laughs> ya, ya, ya, ya. kita gaskan cacing jadi cacing atau cacing jadi naga wok ewok ewok ewok ewok ewok ewok sini gaskan come on hijau nice birunya nice wok angkat wok tambah lagi wok biru wih birunya sayang banget guys kurang satu ayo wok wok wok woi kenapa patah-patah kah Jaringan aku guys, mulai mulai agak-agak goyang dompet maaf brotherku ya. Uh, tuh, tuh, tuh, tuh, wakainya mau maksud ini kita guys. Kayaknya sih mau maksud ini tuh. <laughs> nice, oke okay. awal yang bagus Brotherku ya. Ini adalah merupakan musi eh musi, bukan guys. Sebuah apa namanya guys ya? Awal yang baik guys. Kali 11 masih ada 10 speed Wah mantap jiwa Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Ayo Ewok Angkat tanganmu Wok Wok hijau nice Biru bisa Wok Wah ini lumayan guys Harusnya lumayan ini cu Ayo Ewok Ewok Hingga sekolah, ewoknya anjing biru, udah gila, nanggung-nanggung semua. Ini mah bapuk, guys! Kalau dilihat dari putarannya, guys, ini mah bapuk. Eh, suaranya hilang, cuk Eh, goib, guys! Ay, suaranya hilang! Kenapa ini, game game rusak? Suaranya hilang, kenapa bisa begitu, guys? baru kali ini aku main kayak begitu, nice, oke okay, lumayan guys ya, nggak nggak parah-parah banget sih, Lumayanlah. Lumayanlah, lumayan lah, lumayan lah, aku pikir aku pikir bahkan tapi lumayan ternyata, nyo kita gaskan lagi, nyo nyo nyo 451, lumayan lah, lumayan, kita gaskan lagi yuk, cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy Di sini sekali lagi aku ucapkan selamat datang brotherku ya Salam kenal dari Bang Freddy Jangan suka-suka guys Dibantu like, comment subscribe-nya juga Biar Bang Freddy Astaga Wow Nah, Ewok, Ewok, Ewok, Ewok, Ewok Mantep ha, kita gaskan skater kedua Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Gila guys Baru 4 menit cu Wow Nice, oke okay. awal yang bagus lagi asal Jangan kita tadi cu Please Ewok Berikan yang terbaik, ewok. Come on, sap. Nice, oke. Okay. 9, oke. Okay. Nice, ewok. Tambah lagi, ewok. Sap. Kuning, aduh. Whoa. Ewok Ewok. Ah, cincin. Biru pasti konek, guys. Nice, eh, 8 guys lumayan, 17 cuk. Wah mantap jiwa nih Ewok nih Ini baru namanya terbaik nih guys Wow udah 17 cok Masih ada 9 spin Tolong jangan PHP Cacoy Kita gaskan Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Buat kawan-kawan yang baru saja bergabung Jangan suka-suka subscribe dulu channel Bang Fredit Dan nyalakan loncengnya Nantikan konten Bang Fredit setiap harinya Gaskan Ewok Ewok Wait wait Tot Aduh Come on Ewok Wah PHP lagi loh jancuk. Janco Wih cincin Ewok Angkat Ewok Sap Bam. Tambah lagi Ewok Sap Wah ini besar guys There 330k Super Lumayan guys Ada ada satu yang meledak juga Ada satu yang ada Eho nya guys Dari tadi kan nggak ada Eho nya kan? Cikit cikit cikit cikit cikit cikit doang Wah Yes, kurang-kurang greget ini Masih ada 5 spin, terakhir 25 Rungkat si Zeus, maksudnya Jum, Kita rungkatkan si Ewok Ewok, Ewok, Ewok, Ewok ini Boom nah, Ewok, Ewok, Ewok, Ewok ewok ini Boom Kita gaskan Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Ayo, wok. Hijau oke, okay, Wok Kuning pasti konek ya kan, jam ding, ding Aduh, sayang banget Sap Hijau bisa, kuning bisa sayangku, uh oh, hijaunya cincin, cincin kena nice eh uh, eh uh, uh, hijau kuning aduh, ewok mantap jiwa ewok, tambah lagi tiga ratus sembilan puluh ribu sempat akhirnya ada sempak sionalnya juga tuh. Ini baru nama yang terbaik brotherku ya. Buat kawan kawan-kawan yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini sekali lagi ucapkan selamat datang brotherku Salam kenal dari Bang Freddy. Jangan suka-suka guys dibantu. Like, like, comment, subscribe dan share-sharenya ya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah support selalu kita. Gaskan lagi. Udah mau udahan aja, cuma belum guys. Masih banyak ini jepot-jepotnya guys. Lagi gacor-curan ini. Come on. Ewok Satu jepi. Wah lumayan nyok kita kan cacing jadi cacing atau cacing jadi naga come on hijau ini nggak mau si ewok lumayan ewok hari ini brotherku ya mantap jiwa nih si ewok come on tum nak ewok ewok ewok ewok ewok, ewok sini biru Agak-agak patah-patah sedikit, so, okay, apa -apa, yang penting masih lancar, ya kan? Masih profit itu yang penting, guys. bisa aja mau dua amat, anjing. <laughs> mau dia macam mana juga terserah lah, yang penting kita profit, ya kan? Cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga. Biru ungu, aduh anjing, kamu konek lagi. Ayo kita cari skater ketiga kita pada hari ini, brotherku. Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini, sekali lagi aku ucapkan selamat datang, brotherku. Ya, jangan suka sungkan untuk join komunitas Bang Freddy. Aku tag di kolom deskripsi atau enggak di kolom komentar. Buat kawan-kawan yang join, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy selanjutnya. Kita gaskan beberapa kali lagi, nih, guys. Setelah ini kalau memang dikasih seperti biasa Bermainlah dengan bijaksana brotherku Kalau sudah profit kita cabut Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on Ayo Ewok Berikan yang terbaik Ewok Ewok Ewok Ewok Ewok Ewok Ewok, ewok sini ayo Ewok Come on merah hijau waduh pada nggak mau guys come on biru merah astaga dalam ada mukanya si jeu sih makanya nggak mau dipetir itu nggak bisa dipetir kalau ada muka si ewok ya kan nggak bisa dipetir guys itu guys udahan kah hmm. kita coba beberapa kali lagi deh ya kita coba beberapa kali lagi kalau dikasih ya wis, kalau nggak dikasih aku pamit undur diri, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah support aku selalu mohon maaf jika ada salah-salah kata brother wah setaga, tiaranya pecah guys Wow, itu sayang banget 58.000 kali 10 aja udah berapa 63.000 astaga brotherku ewok PA oke kita tengok lagi guys masih bawa santui dulu ya biar minimal kita biar bisa kena mental guys biar mental kita tuh terlatih Cok. tapi ingat Brotherku kalau kau mau main seperti ini harus berpatokan sama saldo guys ya berpatokan sama saldo maksudnya kalau saldonya udah turun parah ya kan udah buru-buru cabut ah jangan jangan kau antepin terus Cok. logika aja gitu ya Oke, kita gaskan lagi. Buat kawan-kawan yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini sekali lagi aku ucapkan selamat datang, brother, ya. Salam kenal dari Bang Freddy. Jangan sungkan-sungkan, guys. Join komunitas Bang Freddy yang aku tag di kolom deskripsi atau nggak di kolom komentar ya. Siapa tahu kita satu kota, Cuk. Siapa tahu. Cuma sungkan aja. Yuk, kita gaskan. Wah, wah, wah. Roman-romannya nih bapuk, guys, udah mulai turun 1,2. Sepertinya aku mau pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir, sudah support Bang Freddy di sini. Habis ini aku coba 10 kali lagi. Kalau tidak kena, ya wis kita cabut ya. Terima kasih banyak Brotherku ya. Sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya. Oke, okay? kita main spin 100 guys nanti aku potong Kalau connect ya wis. nggak mau. Uih. Sap! Sap! Bastaga, tuh. Sap us. Ewok PAAN. Gak dikasih guys lah. Aku pamit undur diri dulu brotherku ya Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namu budaya umpastu Damai sejahtera beserta kita semua gotaku. Sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy selanjutnya Dadah